lukisannya bagus banget wow, ya, teman. Ya, teman, teman. Ini bartender-nya, nih. Toilet. Kita lantai dua. Nah, ini dapurnya nah ini ruangan lantai kedua ya Ya. Yeah. Bisa untuk nobar di sini, bisa karaokean juga nih, mantap.